Cik, cik, cik, waktu berdetik tak mungkin bisa ku hentikan. Baumu, jazimahku, wahid pun itu ku tersenyum. Saat berhadapan kamu cik tik, tik tik air mataku Biar terjatuh dalam hati Mauku Tak penting lagi Biar ku buat Bahagiamu Kamu Berhadapan Kamu Kamu Tak bisa Bayangkan Rasanya Jadi Diriku Si cinta, kamu tak tahu. Rasanya hatiku Saat berada bad. Kamu oh, oh, Kamu Tak bisa Bayangkan Jangan jadi diriku yang masih